pak saya sudah ikut yang hari Sabtu kemarin metode yang kedua ini dan saya rasanya kok fly gitu ya. Gelien, pak gitu waktu tarik nafas yang terakhir ya bapak ibu metode involve ini terdiri dari empat segmen ya empat segmen ini disebut satu read. nah bapak ibu kita malam ini akan belajar tiga read. nanti di rumah hari minggu ini PR saya metode dasar satu yang lepas tarik lepas tarik lepas 200 kali sehari itu satu kali terserah mau pagi siang malam satunya lagi jadi saya kan dua kali kan yang satu-satunya lagi yang metode ini mulai dengan tiga saja kecuali pernah ikut di komunitas yang lain yang memang bakal dikasih PR nya kan sudah sampai pada 12 kali 12 read. Ya, yang, ya kalau itu ya boleh silakan gitu ya 12 rit tapi dengan metode yang Wim Hof gitu ya. Kalau dulu di sana metode yang lain gitu ya. Nah, yang yang masih baru nggak usah ngoyo ya. nggak usah memaksakan diri. Tiga rit dulu aja. Nanti besoknya 4, besoknya 5, besoknya 6 gitu ya. Besoknya 7. Nah, satu ritnya terdiri empat segmen. Tarik nafas pelan-pelan atau deep breath 15 kali. Lalu strong breath, nafas kuat tapi lebih cepat 30 kali nah tiga kali itu yang terakhirnya adalah tarik nafas, stop sebentar, lepaskan, buang nafas, <gitu> buang nafas itu benar <gitu> kayak tiup gitu ya, sampai habis lalu tahan, jadi nahannya tuh setelah habis, ya, tahan, ya, nah kita akan mulai dengan tahan 40 detik, lalu 50, puluh, lalu enam kalau bapak ibu nggak kuat 40. cuma 20, pak begitu yang dua begitu pas 20 enggak kuat enggak megap karena nahannya itu bukan buang tarik lalu tahan ya 5 menit juga tahan enggak tahan gitu ya. Kalau kuatnya hanya 20 ya begitu 20 tarik gitu ya. Tarik stop tahan 15 detik. Jadi deep breath 15 kali nafas dalam pelan-pelan strong breath nafas kuat 30 kali harapannya waktu deep breath 15 kali ini harusnya saturasinya udah 100 atau 99 Kalau saya belum Pak berarti latihan praktek metode yang satu kurang ya harusnya kalau berlangsung seminggu setiap hari dua kali dikerjakan terus gitu ya maka begitu 15 kali udah 100 sehingga tempok 100 selama 30 kali siap untuk tahan nafas Ya, tapi kalau misalnya Waduh Pak saya nih yang metode dasar tuh jarang latihan apa-apa, paralel aja jadi sehari dua kali metode dasar satu kali yang sekarang ini satu kali Nah karena persiapannya kurang yang metode dasar maka yang nanti tahan nafasnya sekuatnya berapa ya lalu setelah tahan nafas segmen yang terakhir adalah tarik nafas tahan lagi hanya 15 detik saja ya di grup yang lain diajarkan 25 tapi saya baca Mimbo kenapa 15 ya, itu udah cukup untuk oksigen yang ada itu yang ditarik udah diambilin segera lepaskan segera tarik lagi Tapi waktu segera tarik lagi itu sudah masuk di jeda istirahat ya jadi satu rate adalah tarik nafas pelan-pelan 15 kali seperti waktu di metode dasar 15 kali ini di belakang 25 kali ya makanya kalau udah udah kemarin Oh kayak yang kemarin tapi yang di belakang strong Breath kuat 30 kali kayak di metode dasar yang di depan malah ya sekarang jadi di belakang tahan nafas sekuat mungkin tapi kalau bersama-sama sekarang 40, puluh lima puluh ya satu rate pertama 40, puluh kedua 50, puluh kedua tiga enam ya terus tah nafas 15 detik nah pertanyaan tadi pak saya kok fly-nya malah pas tarik nafas ya, gitu ya. pertanyaan yang lain pak saya udah tarik nafas, kok saturasinya masih turun terus? Oke, okay. tarik nafas, udara ke paru-paru, udara ke paru-paru, pindah ke jantung dan dipompa, berjalan sampai ke jari. Ada oksimeter, ini kan ada jeda, ya. Jadi begitu tarik nafas itu, udara yang ada oksigennya nggak langsung di jari, di paru-paru, ya. -paru. Kecuali ada alat oksimeter yang ditempel ke dada. Jadi waktu bapak ibu nanti tahan nafas nggak kuat, lalu tarik gitu ya, itu di satu, bisa masih meluncur ke bawah sampai seberapa tergantung kan ditahan nafasnya berapa? 40, 50, 60. Nah yang masih awal-awal ikut kadang-kadang yang di 60 ini fly. Nanti makin lama makin lama, main, main, main, main kuat, makin kuat. Enggak enam 60, coba 70 detik, coba 80 detik, coba 90 detik, coba 100 detik, coba 110 detik gitu ya. Sekuatnya berapa? Tapi kalau enggak kuat jangan dipaksakan. Ya, kalau enggak kuat jangan dipaksakan. Kenapa fly? Kalau Bapak Ibu berani gitu ya, pasang oximeter dan melihat silakan. Kalau enggak berani nanti ngelihat malah jadi takut, Pak. Enggak usah pasang. Kenapa? selama ini dokter bilang kalau saturasi 94 pergilah ke rumah sakit kalau 92 pasanglah tabung oksigen nanti bapak ibu bisa melihat saturasinya 60 ya atau bapak ibu sudah melihat di instagram saya atau di youtube saya saya dengan tetap tenang walaupun mukanya tegang karena menahan nafas dan saya tahan terus sampai tangan saya gemetar gitu ya 60 loh pak kalau saturasi rendah katanya memicu kanker kalau saturasi rendah, pH rendah, dan itu kehidupan sehari-hari, nah ini kan kita tahan cuma beberapa detik, habis itu sudah cak meluncur ke atas 100. maka begitu tarik nafas, nanti nggak lama lagi dengan cepat 100. Kalau kok saya nggak, pecah, nggak cepat pak, berarti PR metode satu nggak dikerjakan, ya, karena kalau metode satu dikerjakan, tarik nafas, buang nafas seratus kali itu sudah kuat begitu satu 60 nanti naiknya cepat ser, gitu sehingga tidak berbahaya. Jangan sampai 60 harus nggak naik-naik. <laughs> Tapi jangan takut ya pasti naik, ya pasti naik. Ya kuncinya adalah kalau bapak ibu tahan nafas nggak kuat, ya jangan dipaksakan, ya segera aja tarik nafas itu pasti aman. Ya, dan memang juga nggak mungkin, nggak mungkin sebenarnya bapak ibu itu kalau nggak kuat harus mau maksain tahan gitu ya, pasti akan batu atau ya, ya gimana? Bang, bang, bang terakhirnya tuh dibuang dulu, perlu <tuk> ditahan. Maka begitu nggak kuat tarik. Nah, tapi tadi jangan-jangan begini begitu kuat langsung, <tuk> gitu enggak ya begitu nggak kuat tarik, tahan lima detik. Tujuannya apa? Biar diserap dulu, seret oksigennya rasa berlakar lagi. Gitu. Walaupun saya masih ngasih aba-aba yang lain, tapi karena bapak ibu kuat, bapak itu tarik duluan. Ya, nah pada waktu saturasi yang misalnya selama hidup ini ya nggak pernah di bawah 90 gitu ya, nggak pernah gitu kan, tiba-tiba sekarang 80, 70, saya nggak tahu masing-masing nanti turunnya akan berbeda-beda. Nah pada saat itulah bapak ibu akan merasa fly, gelap, kayak geliang gitu ya. Nah justru malah, malah kalau di, saya cerita di kelompok yang lain ya, kelompok pembelajaran olah napas di mana saya ikut itu malah mentornya berkata begini setelah misalnya napuri ya tarik nafas satu dua sekarang anda merasa fly pas kata-kata dia bilang fly itu memang fly beneran sehingga kalau nggak fly malah kita penasaran. kalau kok nggak fly sih kok saya nggak ke fly gitu ya kalau nggak ke fly berarti tarik nafasnya kurang sungguh-sungguh ya nanti loh bapak ibu mau nyoba sendiri gitu ya sekarang mungkin ya semampunya aja pengen eh, nge fly kayak pak Jarot Enggak usah beli narkoba ngefly karena stresnya kurang. tariknya benar. Itu waktu yang 30 kali terakhir tadi begitu buang betul-betul buangnya tuh itu ngefly pasti ya. kalau takut ngefly ya dibalik, ah saya enggak berani ngefly lah. Kalau gitu ini buangnya dikit aja. Gitu. Ya pasti stresnya enggak turun. Padahal tujuan pelatihan ini adalah saturasi dinaikkan seratus, diturunkan serendah mungkin yang bapak ibu bisa berkali-kali. Saya berkali-kali. Saya kalau tiga hari itu kan berarti cuma tiga kali. Ya, kalau tiga kali sudah harus saya geliang-geliang, maka berhenti. Tapi ajaib, sekarang bisa tiga, besok bapak ibu pasti bisa empat, besok pasti bisa lima. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri betul-betul sangat cepat sekali. Ya, sehingga saya itu dari mulai cuma dua kali menjadi dua belas kali, gitu ya itu ya kedalam dua belas hari tiap hari nambah satu nambah satu nambah satu nambah satu gitu ya jadi bapak ibu boleh mencoba hari ini hanya tiga read ya tapi kalau nanti ada yang fly ada yang geleng kayak gelap kayak ser gitu itu biasa nah caranya adalah tarik nafas cara yang kedua adalah buka mata ya karena kalau kita gelap gitu terus merem kayak takutnya bakal bablas pingsan gitu enggak ya tapi segera tarik nafas yang penting pingsan karena kekurangan oksigen kalau bapak tarik, maka pasti nggak akan pingsan ya tidak akan gitu ya jadi tarik nafas terus buka mata aja gitu ya diangetnya berkurang nah ini saya katakan supaya tidak kaget nanti kalau merasakan hal itu dalam metode yang pertama metode involve satu yang 200 kali yang biasa itu adalah kering kesemutan di tangan, di pipi, pipinya kesemutan, jadi ya gini aja, hidungnya panas, ya biasa, nariknya nah, kuat banget sampai deket-deket yang pelobangnya ini panas, itu biasa. Tapi kalau yang metode pertama pusing, itu tidak biasa. Maka harus berhenti saat pusing. Tapi metode yang kedua ini, justru nge itu biasa. Jadi kalau nge-fly, nggak masalah, yang penting Bapak-Ibu ikuti arahan ini. ya. Makanya kalau orang hanya belajar melihat Youtube, langsung dipotongan yang sama pengarahan ini, ada berbahayanya. Ya. Bahaya buat siapa? Terutama yang punya penyakit jantung, ya, yang punya riwayat penyakit jantung, orang tuanya ada yang kena jantung, bener, -bener mohon jangan dipaksakan itu aja, ya. Begitu nggak kuat atau begitu jantungnya berdebat duk duk duk, duk duk duk begitu, ambil nafas biasa, karena jantung ini penting sekali, ya. Jadi nggak usah diikuti uh, uh, uh, instruksi selanjutnya, langsung ambil nafas biasa aja. Kalau perlu ya kayak. Ya, gitu ya. Besok boleh dicoba dengan cara nafasnya lebih pelan, pakai waktu 15 kali, 30 kali, dan nahannya sebentar saja. Ya, itu khusus yang penyakit jantung. Bahkan saya menyarankan sebenarnya yang ikut yang ada penyakit jantung lakukan yang metode satu aja dengan tak iritmenya sama, tarik nafas, lepas nafas, tapi nggak usah gitu ya. Lebih pelan supaya jantungnya nggak berdebar-debar. Yang ini malah nggak usah. Dan kalau yang ini mau ikut. Sekali lagi, saya tekankan berkali-kali supaya enggak ada kejadian. Istilahnya gitu ya, punya penyakit jantung, jangan nahan nafas, dipaksakan ya, sekuat mungkin ya. Habis ini kita langsung mulai.